Bang Mimina akan menyuguhkan info terbaru dan pastinya vitamin bahagia dari Lesti dan Bilar Ke kabar pertama persahabat kita awal dengan kabar spesial yang sangat membahagiakan Gak kerasa banget ya, sudah tanggal 24 Masya Allah Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu sehat, bahagia dan rumah tangganya Selalu langgeng dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik selama 2 tahun untuk Osas dan Ngelesti, ya Masya Allah, mudah-mudahan kita juga sebagai fans sejati Selalu kompak, selalu solid, dan mudah-mudahan semakin banyak lagi dukungan dan support yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Happy anniversary yang kedua tahun pokoknya untuk Leslar kita lihat juga perselabat ya, postingan ini diunggah oleh KHB3, kalimat caption pun dituliskan selama 2 tahun Ossas dan ngelesti, kami temenan selatu rahmi, menjalin hubungan baik, anjay, katanya itu, Masya Allah Hingga komentar pun banyak sekali ya diberikan Dari akun Ale8777 mengatakan Selamat tanggal 24 pokok nama doa terbaik untuk kalian dan kita semua, Amin. Masya Allah banget ya banyak doa yang diberikan untuk Leslar Kita lihat juga persabed. Ada tanggapan komentar berikutnya diberikan dari akun Nur Samsi 1984 mengatakan Happy anniversary yang ke 25 bulan selamat tanggal 24 buat semuanya, Amin. Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan kita semua selalu kompak dan solid. Dan untuk doa kalian, silahkan tulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan doa baiknya juga dikabulkan, dan mudah-mudahan doa baiknya kembali ke yang mendoakan. Amin. Kemudian, tersahabat disimak juga momen semalam, cidukan vitamin bahagia. Tersahabat ya, Bunda Lesti. Apabila ternyata main badminton bareng dengan para juri a 5 salah satunya diantaranya ada Maeso Imah persahabat ya Dan tentunya pengisi acara D 5 juga ada cirayut Pokoknya bangga banget persahabat ya Kita melihat Bunda L bisa main bareng badminton dengan Maeso Imah Masya Allah spesial perdana nih Mudah-mudahan silaturahmi mereka juga tetap terjaga dan terjalin dengan baik Kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Wah, ada Mae main badminton pasti seru, Masya Allah lagi pada ngumpul katanya tuh ya keseruan semalam. Maesalimah ikut gabung main badminton ya bareng Lesti dan Bilar. Ini sih seru banget kalau udah ada Mae pastinya suasana jadi heboh banget ya Kita lihat di kolom komentar. Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Sinta Leslar Saudi. Di situ juga mengatakan, "Masya Allah, ada Mae juga tuh bersahabat ya, ada juga tanggapan dari akun Sandy Pond." Mengatakan, "Pasti ngakak mulu kalau ada Mae tuh luar biasa keseruan. Pastinya selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita, dan kita lihat juga ke kabar berikutnya. Kali ini diunggahnya Papa Bilar nih bersahabat ya." Keseruan tentunya selalu kita dapatkan. Kali ini momen spesial. Ada aja kelakuan pabebi yang memvideoin cerayut la, nyanyi lagu Thailand, persahabat ya. Ini sih tentunya suasana jadi ambiar banget nih persahabat. Memang bener, bener ya ada aja kelakuan yang selalu bikin kita ketawa ngakak bahagia luar biasa. Selanjutnya persahabat disimak juga. Cidukan yang sangat membuat kita semakin bahagia dan bangga saat Bunda Lesti Kejora Terpantau nih persahabat ya dibenerin kerudungnya oleh Papa Bilar Aduh momen begini aja Kita sudah merasa peran, keromantisan Waduh Masya Allah Pokoknya luar biasa idola kesayangan Dimanapun tempat selalu saja menyuguhkan Memperlihatkan kemesraan Dan keromantisannya Ini salah satu bentuk perhatian dari seorang Rizky Bilar Yang membenarkan kerudung Bunda Lesti Kejora Hingga komentar pun banyak sekali ya Diberikan dari akun Darah Talib mengatakan, Masya Allah, Papa bilar perhatian banget katanya tuh. Ada juga sebelumnya kalimat caption yang dituliskan oleh Leslar al Anaskar FC. Demi apa, lihat ginian doang, gue baper. Wow, beginian aja sudah buat baper semuanya nih bersahabat ya. Kita lihat juga komentar berikutnya. Dari akun Mama Eva 77 mengatakan, Masya Allah dari dulu sampai sekarang dia selalu merapikan kerudung istrinya biar rambutnya tidak kelihatan. Itulah tentunya bentuk perhatian dari seorang Rizky Bilar yang tentunya selalu menjadi suami siaga Bunda Lesti. Kita bangga banget pastinya punya idola seperti Lesti dan Bilar. Kemudian juga bersahabatnya jangan sampai lupa diingatkan bahwa malam hari ini ada acara malam puncak hut SCTV 32 extraordinary yang akan tayang di SCTV mulai pukul 18:30 waktu Indonesia Barat sudah dipastikan idola kesayangan Lesti Bilar akan tampil sepaket ya tampil bareng di acara malam puncak hut SCTV yang ke 32. Mudah-mudahan Leslie Biller menampilkan penampilan terbaik dan semoga lancar sukses acaranya. Amin. Kita makin gak sabar banget ya menyaksikan malam hari ini Bakal ada acara yang sangat luar biasa di SCTV Kejutan spesial juga langsung dari Lesti dan Rizky Billar. Kemudian persahabatan disimbang juga info polling online penampilan paling dinanti di hood SCTV ke-32 Pasangan Rizky Billar dan Lesti masih berada di nomor 2 nih persahabat dengan perolehan votingnya 12.955 volt sedangkan Haiko dan Rangga Asep masih menduduki posisi nomor satu. perolehan votingnya mendapat 13.753 volt terus dukung idola kesayangan Leslar mudah-mudahan idola kesayangan kita bisa di nomor 1 amin kemudian tersebut disimak juga dionggahnya Papa Bilar kemarin ya ini luar biasa respon dari BBL memang tentunya gercep banget ya Anak yang sangat pintar, anak yang sangat soleh, Masya Allah, ketika Papa Bilar sedih ekspresinya, eh tiba-tiba BBL tentunya spontan ikutan sedih juga melihat Bapaknya nangis. Masya Allah, anak yang sangat luar biasa nih, persahabat. Hingga di kolom komentar banyak sekali tanggapan. Di antaranya ada Ibu Hersiwi persahabat yang ikut menanggapi Ibu Siwi mengatakan ngakak banget Abang El katanya tuh lucu ya gemes melihat Abang Fatih yang ikutan sedih ada juga tanggapan dari Irfan Hakim ah, Irfan mengatakan kok lucu katanya tuh aduh Masya Allah banget ya Luar biasa dikomentari oleh Ibu Simi dan A. Irfan. Mudah-mudahan BBL menjadi anak yang saleh menjadi kebanggaan kedua orang tua Dan pastinya juga kita masih menunggu cidungan terbaru Hingga kabar baik berikutnya di pagi hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Divatif Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.